ya yeah. halo guys welcome back again to electronic review channel thanks for click this video dan kali ini langsung aja kita akan melanjutin review speaker aktif polytron part 2 Oke okay, kalau sebelumnya kita udah bahas tentang polytron speaker aktif PAS 8E12, PAS 12SA15 dan PAS Pro 12F2 Kali ini kita akan membahas dua speaker aktif polytron dengan seri PAS 8E28 dan polytron speaker aktif PAS 10D28 Yang pertama kita bahas dulu untuk polytron speaker aktif PAS D1028 ya. Untuk spesifikasi dan fitur dari polytron speaker aktif PAS D1028 ini adalah speaker ini memiliki 3 band digital tone control, bass, middle dan triple kemudian ada video out with mkv file support, ambient light, super bass control, bluetooth connection kemudian juga sudah support polytron audio connect jika dikontrol dengan menggunakan smartphone ya. next juga ada fm radionya. Kemudian untuk spesifikasi dari Polytron fast 10 d 28 ini adalah memiliki 7 preset equalizer, pop, rock, klasik, jazz, flat order, dan user, speaker audio system, 2.0, 3W atau 3 jalur speaker, kemudian karaoke function dengan format AVX atau MPX, remote control, power consumsinya 2 x 100 RMS kemudian produk dimensinya 330 kali 1015 kali 357 mm Interface atau portnya ini memiliki port mic input, kemudian USB port, kemudian juga ada line input Kemudian untuk price atau harganya sendiri, Polyteron Active Speaker PAS10D28 ini di pasaran dijual dibanderol sekitar harga 2.700 Tapi nanti juga bisa naik ataupun juga bisa turun tergantung dari setiap-tiap toko yang menjual ya Oke kemudian ini di bagian belakang Polytron D1028 ada beberapa port kemudian ada juga tombol on off dan ini ada soket uh, ambient light ya jadi lampu ambiennya ini kita bisa juga copot jadi kita nggak pasang biar nggak kedap-kedip kemudian ini untuk spesifikasi yang secara lebih detailnya nah kurang lebih untuk display tampilan dari Polytron speaker D1028 seperti ini ini yang depan ini flash frame motifnya aja ya jadi kalau mau pindah lewat samping sini untuk bahannya ini terbuat dari MDF untuk samping sisi kanan kiri Kemudian di atas list cover tutup depan juga ini pakai uh, plastik Kemudian untuk penutup speakernya ini menggunakan sejenis pelat besi ya Oke sebelum kita lanjut untuk mencoba audio dari Polytron aktif Speaker PAS 10D28 ini Kita review dulu yang satunya yang Polytron Speaker aktif PAS 8E28 ini Baru nanti kita coba bandingkan untuk audionya ya Oke okay, ini yang Polytron Active Speaker Paz 8e28, langsung aja kita bahas untuk spesifikasi dan fiturnya. Untuk fitur Polytron Active Speaker Paz 8e28, memiliki 3 band, Tune Control, Bass, Middle, Triple, kemudian Super Bass, Bluetooth 2.1 plus EDR, New Panel with 7 Band Equalizer, User, Flat, Rock, Pop, Classic, Jazz, dan Order, kemudian juga ada FM Radio, dan Support with Polytron Audio Connect via smartphone lanjut di spesifikasi Polytron Active speaker PAS 8E28 speaker aktif ini memiliki 3W speaker system dengan double woofer kemudian ada XPR woofer dengan size-nya 8 in power inputnya 2 kali 100 VRMS untuk nya menggunakan Bluetooth USB aux in dan line in kemudian ini juga memiliki dua mic input video out dan dimensinya 261 kali 994 kali 323 mm dengan berat 25,20 kg untuk speaker aktif volitron pas 8e28 ini di pasaran dijual sekitar harga 1.700.000 rupiah ya tuh harganya nanti fluktuatif naik turun tergantung dari setiap toko yang menjual ada yang lebih murah bahkan juga mungkin ada yang lebih mahal untuk desainnya seperti ini untuk materialnya ini menggunakan MDF kemudian di panelnya ini menggunakan jenis plastik atom tidak ada tutup speaker aktifnya tidak seperti yang di seri pas 10 di 28 ya jadi untuk bentuk dari pas 8e 28 ini seperti ini kurang lebihnya Oke langsung aja kita dengarkan audio dari kedua speaker ini ya dari yang speaker aktif volitron PAS10D28 dengan volitron aktif speaker PAS8E28 bluetooth mode waiting for connection USB mode Or maybe that's a lie of this Yeah, Oke, okay guys. Itu tadi sedikit uh, cek sound dari kedua speaker aktif Polytron seri 8E28 sama 10D28. Ya, mungkin untuk audionya kurang begitu jelas karena rekaman dari mikrofon HP juga tidak memungkinkan ya untuk menerima suara yang dihasilkan dari speaker aktif Polytron ini secara lebih detail dan mungkin juga secara lebih jelas karena juga di lingkungannya ini juga banyak noise-nya banyak berisiknya apalagi juga tadi yang di speaker aktif volitron pas 10D28 juga volumenya kurang maksimal jadi ke radius ya untuk uh, suara audionya tapi overall secara garis besar kesimpulannya dari kedua speaker aktif ini uh, untuk suaranya yang pas 8E28 yang harga tujuh ratus itu suaranya keras dan agak cekung ke dalam ya gimana ya istilahnya jadi seperti ada di sebuah ruangan agak sedikit menggema tapi tidak terlalu menggema banget kalau untuk speaker aktif polytron yang pas 10D28 tadi yang sekitar harga 2,7, itu sebenarnya untuk suaranya lebih keras dan lebih menggelegar ya dibandingkan dengan yang pas 8 E28 ya karena secara uh, bentuk juga yang pas 10 D28 lebih besar dibandingkan dengan yang PAS 8E28 ya oke sekiranya itu dulu ya guys untuk review singkat kali ini tentang polytron Active speaker PAS 8E28 dengan PAS 10D28 apabila teman-teman pengen melengkapi review silahkan isi kolom komentar di bawah ini bila kalian tahu untuk kekurangan speaker-speaker ini secara lebih detail untuk kelebihan dan kekurangannya silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah ini supaya nantinya dapat membantu teman-teman semua yang sedang mencari speaker aktif sesuai dengan kebutuhan mereka sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di electronic review next video